Jadi ada utusan dari Presiden Jokowi datang kepada pesantren Al Islam. Berapa bu? 35 miliar langsung utusan dari Presiden Jokowi. 35 miliar. Memberi 35 miliar itu ada udang di ya, pulak balik Iya, bolak balik. Iya, bolak balik. Saya tolak pada pesantren Al-Islah Bonde waso. Itu pendirinya G. Haji Maksum Allah mayarham Beliau itu cukup dikenal pada saat peristiwa 212 Yang jargonnya Lebih baik saya mati di medan perang Daripada mati di atas kasur Itu jargonnya beliau Perjalanan masih panjang Ahok, ahok, masih banyak Masih banyak yang perlu ditumbangkan saya bercucuk 25. Anak 11. Kena kanker 14. Saya datang pagi ini ke sini hanya karena daripada mati di atas kasur lebih baik mati di medan tempur. Itu jargonya beliau. Makanya beliau satu-satunya ya kayak Maksum itu yang peristiwa 212 di Monas itu pakai kursi roda dan kondisi di infus. Beliau tetap tapi ya Allah, beliau setelah istimewa ulama di Jakarta, tidak tahunya dalam perjalanan pesawat Jakarta Juanda diracun. Jadi beliau nggak sempat masuk ke pesantrennya Jadi beliau dari bandara Juanda langsung dilanikan di rumah sakit nggak tertolong, meninggal. Seperti saya dulu pernah di cedahin, tapi alhamdulillah saya masih tertolong. Kalau beliau sudah telat waktunya, akhirnya meninggal. Ideologi komunis ini haus darah, kibir. dia menyiksa dan membantai. Itu karakter ideologi komunis. Ya. Itu karakter ideologi komunis. Dan komunis itu kan ateis, anti-Tuhan, anti-agama. Bahkan dia menganggap manusia itu binatang yang harus dihabisi. Ibu-ibu ya. Ya. yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang mengamalkan, yang mengaplikasikan ideologi komunis, komunis seluruh dunia? Yang pertama Lenin. Berapa manusia yang dibunuh pada masa... Lenin memimpin Uni Soviet, kurang lebih 30 juta orang. 30 juta rakyatnya dibunuh untuk melanggengkan ideologi komunis. Kemudian Stalin, Uni Soviet, puluhan juta rakyatnya dibunuh. Kemudian Mao Zedong, Cina, Mao Zedong, Bapak Komunis Cina, hampir 50 juta rakyatnya sendiri dibunuh. Kemudian Kamboja, Pol Pot. Berapa rakyatnya yang dibunuh? Hampir dua setengah juta rakyatnya sendiri dibunuh. Sampai akhirnya ibu lihat videonya Kamboja itu. Itu sampai tulang tengkorak kepala itu dijadikan piramid. Dijadikan gunung-gunungan. Itu di Kamboja. Sadis bu. Ideologi komunis itu sadis. Tidak tahunya datang ke Indonesia. Musuh di Madiun. Dia memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Ribuan santri dibunuh, ulama-ulama dibantai. Bahkan 156 anggota TNI juga gugur menghadapi kebiadaban ideologi komunis di Madiun. Kemudian muncul lagi ideologi komunis tahun 65 dimotori oleh DN bersama sekjennya nyoto, ibu jangan lihat orangnya, orangnya krempeng, tapi jahat bu, membantai ribuan kaum muslimin, ulamanya dibunuh. Jadi ibu-ibu jangan terus akhirnya kadang-kadang ada yang dia ngomong, saya tidak ada, tidak ada pawaan untuk dolim. Jangan lihat fisiknya krempeng, jangan, tapi sadis bu. Ternyata kebijakannya membunuh manusia. Jadi Orang-orang inilah yang membantai seluruh dunia 74 tahun, 120 juta. Jadi ibu-ibu, kalau ibu kumpulkan korban perang dunia pertama, korban perang dunia kedua, korban uh, perang Korea, ya kan? per korban perang Korea, korban perang Lebanon, Palestine, di Irak dan sebagainya, itu kalau dikumpulkan jadi satu. Korbannya masih lebih besar, korban kebiadapan ideologi komunis. Jadi perang seluruh alam jagat raya ini, kalau dibandingkan dengan korbannya, komunis lebih besar, ideologi komunis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi PKI dulu itu pernah menyebarkan pamflet. Isinya apa? Ulama itu tikus yang harus dipasmi. Akhirnya ulama-ulama kita ditali, lehernya, kemudian digelandang diarak di depan di kampung-kampung itu. Kemudian disiksa, kemudian disembelih. Ada lagi ibu-ibu saya diundang oleh keluarganya yaitu Kiai Haji Nurul Islam. Itu kakeknya, namanya Kiai Haji Imam Mursid Muttakin. pendiri pesantren Sabilul mutakin di Takran Magetan. Beliau disembelih dan sampai hari ini belum diketemukan jenazahnya di mana. Ini Kia Haji, Imam Mursid. Jadi, 14 orang, tokoh, disiksa dan dibantai dengan cara biadab di Takran Magetan. Jadi, begitu saya diundang, saya diberitahu, bahwa rumahnya itu dibakar. Rumahnya itu pernah dibakar. Bahkan, pondok pesantrennya itu, ibu-ibu, masjidnya itu dibangun tahun 1929. Masih utuh, bu. Anunya itu apa namanya uh, pilar yang empat itu kan seperti model sunan itu loh bu Joglo ini ada pilar empat itu masih utuh dibangun tahun 1929. Nah karena KH Imam Mursid Mutakin ini tokoh di Magetan sampai-sampai Pak Presiden Soeharto mau mau merenovasi pondoknya sama masjidnya ditolak oleh keluarganya karena sudah diamanai tidak boleh menerima dari siapapun. Jadi masjidnya itu masih utuh. Jadi kemarin saya diundang itu di tablik akbar di rumah itu. Dan Alhamdulillah hadir semua. Dari Madiun, dari Magetan, Pacitan, semua. Datang semua. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mas, saya masih lihat ini masih dibangun tahun 1929. Jadi masih utuh, bu. Pilar yang empat itu masih utuh. Madrasnya yang sangat sederhana. Bahkan Pak Arto mau belikan tanah ditolak. Itu saya ambil Ibroh. Masya Allah, artinya apa? Beliau sudah diwanti-wanti, jangan mudah menerima uang subhat. Subhat itu tahu, gak jelas. Dua kali ini saya diundang sebuah pondok pesantren yang... yang apa? Sejarahnya sama. Contoh lagi, saya di, pernah diundang pondok pesantren Al-Islah, Pondok waso. Itu pendirinya Kiai Haji Maksum, Allah Mayarham.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 Kena kanker stabil empat, saya datang pagi ini ke sini hanya karena daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. <SILENCIO> Masih ingat pantun biru, kereta api dinamakan Sepur. Di atas sepur ada kondektur, daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Itu jargonnya beliau. Makanya beliau satu-satunya, ya kayak maksum itu, yang peristiwa dua di Monas itu pakai kursi roda, dan dalam kondisi diinfus Beliau tetap. Tapi ya Allah, beliau, setelah istimewa ulama di Jakarta, tidak tahunya dalam perjalanan pesawat Jakarta, Juanda diracun. Jadi beliau nggak sempat masuk ke pesantrennya, jadi beliau dari bandara Juanda langsung dilarikan di rumah sakit, tidak tertolong, meninggal. Seperti saya dulu pernah di jedah tapi alhamdulillah saya masih tertolong. Kalau beliau sudah telat waktunya, akhirnya meninggal. Diteruskan putranya Kyai Haji Toha Zakaria. Nah, saya diundang lagi dulu abahnya ngundang saya. Pak Gema Maksum, nah ini beberapa waktu yang lalu, saya diundang putranya. Beliau cerita, Ustaz Andri, Abah, saya ngasih wasiat. Jangan mudah menerima bantuan yang subhat. Jadi, ada utusan dari Presiden Jokowi. Datang kepada Pesantren Al-Islah. Berapa, Bu? 35 miliar. Langsung utusan dari Presiden Jokowi. 35 miliar. Ditolak. Ditolak. Nah ibu kalau mungkin di sampingnya ada 1 miliar. Ngeleot. Ini 35 miliar ditolak. Karena apa? Beliau pegang wasiat dari abahnya. Masya Allah. Soalnya apa? Abahnya ngomong. Kalau kamu menerima uang subhat, fatwamu sudah ndak Artinya apa? Sudah tidak, tidak tegas, ada tekanan, ya kan? Karena memberi 35 miliar itu ada udang di balik rempeyek. Iya, bolak-balik bu. Iya, bolak-balik. Ya. Saya tolak, aman. Alhamdulillah aman. Pernah saya juga mana yang sini? <gaya> Aparat sini? Nyogok saya dengan umroh sampai datang ke rumah saya tolak, saya tolak. Karena apa? Kalau kalau kita menerima model-model seperti itu bu sudah kita ndak akan ndak akan berani mengeluarkan kebenaran, kita akan takut menyampaikan kebenaran.